Polisi meringkus seorang tersangka pembobolan toko di tempat persembunyiannya di Dumai Riau. Ika dikejar polisi, usai mencuri di sebuah toko ponsel di Jalan Pasir Putih, Desa Baru Kampar. Oh, ya, itu ya. Tersangka menggasak sebuah laptop, puluhan ponsel serta uang tunai sebesar 25 juta rupiah. Tapi yang yang satu lagi? setelah ditangkap, polisi menyita sejumlah ponsel yang belum sempat dijualnya. Satu tersangka lainnya yang identitasnya telah diketahui tengah dikejar polisi. Tersebut langsung memeriksa tempat kejadian perkara, pencarian informasi awal, dan melanjutkan proses lirik. Berkat usaha yang tak kenal lelah, tim yang dibentuk tersebut berhasil melacak keberadaan para pelaku pada hari sasa yang terpantau berada di Kota Dumai. Tim Rizkin Polsek Syaulu dipimpin oleh Tim Noblis langsung meluncur ke Kota Dumai yang di-backup oleh original Forest Kampang. Laku berhasil ditangkap dan diamankan di sana. Tersangka dikenai pasal 362 KUHP tentang pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman 6 tahun penjara.